Pak Lili punya anak, namanya Siva. Tesis Sri lupa ditutup. Cakep. balik lagi dengan gua, Adi si Sutup. Pucuk. Oke, pada kesempatan kali ini cuy gua mau bikin konten nyamar jadi Jarjit Singh Dua, tiga burung kenari Ilani dulu bagi langsung aja kali ya kita mencari room global Oke. Okay. oh ini nih ada nih oke okay, apakah di start atau di kick kita nih <coughs> ayo bang gas bang oke okay, kita aktifin dulu cheatnya cuy waduh <coughs> burung apa tuman burung random <coughs> <coughs> oke <Okay>, digas hei ini ya Anjay, dibubarin enggak tuh? Di PHP-in kita, cuy. moments later. Oke, okay, digas. Oke, kita udah masuk di dalam gamenya nih, cuy. Oke, kita ngikut aja temen random kita ya. Mau diajak kemana gitu kan? Aku pengen tahu nih, kalau orang-orang global nih mainnya pada di mana ya? Ayo, Bang, waduh, namanya awas pecah nggak tuh? Waduh, ampun, Bang Jago lah, turun di mana, Bang? Oh di CT, boleh, boleh boleh Wah, yang dua pisah ke factory Nggak tuh Aduh, ini clock tower kok jadi sepi gini cuy Mana nih, aduh Nggak seru nih, aduh Mungkin kita ditakdirkan Emang suruh looting dulu kali ya Empok ati beli sapu lidi. Yuk sini, gua balikin ke lobi. Mantap, dapat SG ya kan di awal-awal dapat SG tuh udah wah jadi semangat aku main nih cuy. Oke ada SM, kita pakai SM aja kali ya Oke. Ini loncat jendela susah amat dah Cuma gitu aja Eh, lagi tapa dia Apa bang? Oh, peredam. Thank you, thank you. Aku suka nih sama player-player yang gak sombong yang yang baik hati kayak gini. Aku suka, cuy! Player random. I love you. Eh, temen kita ngasih apa tuh? Mukul-mukul. Waduh, dikasih kata. Nah, gak tuh. Waduh, waduh, baik kali nih. Nih adek atau abang nih? Aku panggil adek aja ya. Biar biar itu biar kelihatan muda gitu. Yuk, sekui lah kita cari musuh lah. Aduh, nih musuh tinggal 21 lagi loh. Belum apa-apa gitu kan musuh udah habis. Yuk, drone kasih tahu drone musuhnya dimana mana, drone? Ayolah. waduh apaan tuh oh lagi war depan bawa tangga ke rumah si tatang gua datang otw oh, bang mana kau bang itu dimana sih di rumah sultan atau di pos kecil tuh. Yuk kita deketin, cuy. Aduh, kita lewat atas nih enak nih. Oke. Okay. Aduh. Ini itu siapa sih yang mindahin bannya itu siapa coba? Nah, gini kan enak dari tadi gitu kan. Eh, itu orang ngapain tuh? Ah, uh, kau ya tapi kok langsung instan ya cuy uh. dia menang war atau gim? eh oh, kau copot ya kan <laughs> ngapain dia di situ? lagi ngintip-ngintip cuy waduh jangan-jangan dia ngintip orang mandi lagi wah Kelakuan anak kalau di desa kayak gitu. Waduh. Nah teman kita mati satu cuy. Berarti di situ ada orang tuh. Yuk kita samperin dah. Membawa gelas ke Obser. Gasken. Saat ini aku sedang berjalan. Berjalan-jalan ke masa depan. Oh ini nih ada orang nih Eh ah, kau ya copot Mana lagi Masih kenok tadi ya di mana lagi nih temennya nih Ada mas-mas beli kenal pot Awas copot Eh itu orang kah ah kau ya copot Langsung end Gak pakai lama Mana lagi nih Oh dari kiri Aduh sekarat itu Ayo bang nongol bang Dikit aja bang Bang nongol Ah ini ini, ini. Lah lah kok mau kabur Gak bisa gak bisa gak bisa Udah nongol harus Baku hantam nih Yuk bang baku hantam Bang Aduh kok kabur Gitu kan nama saya nama saya kevin viana oh ini, ini ini eh eh tolong gua tolong gua tolong gua, co, tolong gua aduh astaga astaga astaga aduh ya ampun ada player newbie gak tuh oh di kanan ada tuh temen kita di n lagi waduh eh Stepnya di mana nih? kosong Nani? Eh di belakang nggak tuh? Sabar bang. Aduh player newbie lagi nggak tuh? <laughs> ah tau ya? Mengganggu kau itu. Mengganggu. Kok banyak player baru ya? Padahal aku main di tier Diamond loh. Waduh misteri free fire nih. Waduh, ada mas Adam Ma Ma Mas Adam, mas Adam Sini bang, bang, bang, sini bang Ya, kau muter-muter aja ya kan Bantuin nembak, enggak, looting, iya Ayo bang, cari musuh lagi bang Ada jamur kesehatan nih cuy ya nggak tahu lah itu mas Adam tuh nggak mau diajak kerjasama cuy jalan-jalan sendiri ya kan tiba-tiba kenok teriak lah itu yuk kita ngarah ke pik aja nih cuy nggak ada orang di sini nih Indahnya pemandangan-pemandangan banyak rumput, banyak mayat nih berserakan nih. Ayo penghuni pik keluar keluar keluar keluar, penghuni pik. Yuk keluar, baku hantam sini. Katakan lebih keras. Jarjit nih, bukan upin ipin. Mana ke bang? Tunjukkan batang hidung kau bang. What? Ini air drop apa ini isinya nih Fast level 4 Nah, bener nggak tuh? Bah, uh, bah, mas Adam, uh, bang, bang, bang. Ini ada pelontar bang. Sini bang, sini bang. Nih, pakai nih. Nih. Pakai ya. Udah aku kasih, nggak kau pakai. Awas nanti. Mana lagi nih? Aduh, musuhnya dicari-cari kok. Nggak nongol-nongol gitu tinggal lima orang lagi nggak tuh susah nyari musuh nih aduh nah, pada perang tuh perang di mana coba drone, woi ada orang tuh di bima sakti tuh, yuk yuk kita deketin cuy dimana tadi dua orang tuh lah kok nggak ada 2 3 minum es campur mari kita bertempur haaah coba kita ngarah ke kanan cuy nggak mungkin dia itu udah pergi ya kan soalnya baru kelihatan di drone tadi tuh Dari mana sih? Oh, dari tower. Jadi kamu ngedok di tower, Bang. Wah. Bertelur kau di situ ya. Bentar, bentar, cuy. Posisinya nggak enak, cuy. Kita flank ke agak kanan dikit, enak nih. Itu nembak dari mana sih? Dari rumah L ya? Ayo, Bang, nongol, Bang. merah lihat ga merah lihat ga eh kau ya copot semua jalan-jalan beli avkat makan wafer di Borobudur jangankan satu sekuat satu server nggak mundur udahlah Disuruh nongol dari tadi ya kan Nakal dia Yuk dua orang lagi nih Bisa lah ini kill 10 ya kan Eh depanku ada orang dong Aduh Waduh yang satu sekarat tadi cuy Yuk kita flank ke kanan dulu ya kan Karena disitu tidak dapat zona Oh ini nih sakit amat nih orangnya. Eh kau kenok satu, langsung end, nggak pakai lama. Bentar isi makin dulu ya kan. Yuk gasken, jangan kasih kendor. Uh pakai AWM gak tuh? Ah eh, main-main kau ya orang pro nih. Ayah merokok, Pak Dola membaca. Lah, kok udah rata? Gak apa-apa, game kita dikatain burik, nggak ada pintu, auto aim lah. Kita suka barbar, pakai trik jam shot ya kan? Bukannya tiarap di tanah? Itu yang tiarap orang oh, apa kadal? Bercanda gitu kan, cuy? Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Kita nyamar jadi Jarjit Singh ya, cuy. Jika kalian suka dengan video ini bisa di like dan share ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye-bye.